Maka wanita yang sedang head mutlak tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa mushaf Al-Qur'an. Yang namanya mushaf itu adalah di mana uh, kitab atau buku yang memang di dalamnya itu adalah murni semuanya ayat-ayat Al-Qur'an. Kira-kira ada contohnya enggak ya? Ada, ada. Oh, ada. Alhamdulillah, entar. Ya Allah, jadi buat yang di rumah, siapkan Qurannya. Jadi, ada berapa Quran jenis Quran? Ada tiga, ada tiga, nah, ada, tiga. ada tiga. Jadi, ya. yang pertama ha? ini adalah Al-Quran. Coba kita ya. ya. lihat satu ya. lagi, ya Allah. Kalau ya. nah, ini, kalau ini, ya. ini ya. ya. Nah, betul. Jadi, yang pertama ini deh. Mohon maaf. Jadi yang pertama ini adalah yang disebut mushaf, mushaf itu adalah seluruhnya adalah ayat-ayat Al-Quran, semuanya tulisan Arab semua. Ya. Ini yang disebut mushaf, tentu ini yang mutlak nggak boleh disentuh juga tidak boleh dibawa bagi wanita yang head. Kedua... Ada yang moral begini nih, ini ada, ada, ada ayatnya, ada ayat Qurannya, tapi diselingi di sampingnya dengan terjemahan. Yeah. Maka ini disebutnya terjemahan Al-Qur'an. Al-Qur'an oh. dan terjemah. Maka wanita yang head boleh oh. memegangnya, boleh membawanya, boleh yeah. menyentuhnya. Kenapa? Karena huruf-huruf yang ada di huruf-huruf Latin ya ini lebih banyak daripada huruf-huruf huruf-huruf ayat Al-Qur'an. Jadi oh. lebih banyak. Uh, uh, apa namanya hurufnya maka ini boleh ya, dibawa artinya Kemudian, lebih banyak tulisan selain Al-Qur'an betul kan? betul A atau tafsir misalnya ya lebih banyak lagi tentunya ya. maka itu tafsir Al-Qur'an satu, satu lagi yang ketiga satu lagi, satu oh, satu oh, ya. nah itu boleh nah ya. ini yang disebut uh, aplikasi oh nah jadi kalau aplikasi mohon maaf kalau aplikasi ini ketika handphone belum mohon maaf Ustaz Cam Ketika handphone belum pada posisi tidak ada Al-Quran seperti ini, uh. maka dia jatuhnya seperti handphone. Oh. Dia seperti handphone seperti biasa maka boleh dibawa ke boleh. kamar mandi misalnya. Ya. Tapi apabila usaha membuka seperti ini maka ini menjadi mushaf Al-Quran, tidak boleh disentuh bagi wanita yang oh. sedang head. Wallah. Jadi aplikasinya nggak boleh dibuka, usaha saya. Iya betul. Kalau pada saat jadi aplikasinya, mohon maaf, kalau memang belum terbuka boleh. Itu posisinya sebagai handphone. Tapi kalau seandainya memang terbuka, itu seperti Mushaf yang kedudukannya oh, iya, sama betul. seperti Mushaf Al Quran, Masya kita muliakan. Wallahu a'lam Terima kasih banyak Usha Zanada Ini sangat jelas sekali ya jamaah ya tadi ya perbedaan perbedaannya. Jadi jangan sampai salah menempatkannya juga di saat membacanya ya. Dan ada perbedaan tadi bagaimana yang musaf terjemahan dan dan sebagainya.